di channel ikebanalusi hari ini saya akan merangkai shoka sofutai yaitu isu ike shoka artinya memakai satu macam bahan wadahnya keramik pakai kerikil diisi kerikil lalu di tengahnya dikasih kensan bahan yang saya pakai hari ini adalah krisan pompon saya akan merangkainya ini 7 -ini tancapan Takai pertama ini namanya Shin, ya yes, kita tancap di tengah-tengah Kensan. -tengah Saya hari ini merangkai syokanya ini Hongate, ya karena e, siokai itu ada Hongate, ada gate Nah ini yang Hongate. Ya ini cabang utama Shin, dia Hongate, artinya matahari ada di sini, ya. Lalu ada cabang pembantunya sin usiro Gakoe. Itu adanya di belakang sin. Ditancapnya persis di belakang sin. Ya, dia di belakang sin. Ya. Tingginya itu dia lebih rendah kira-kira satu genggaman tangan. Jadi dia di belakang. Kalau dari samping seperti ini. sudah sin terus sin usiro sekarang ang namanya sin mae yaitu yang di depan sin kalau sin usiro ngintipnya di daerah inkata daerah bayangan kalau sin mae nanti ngintipnya di daerah yokata atau daerah yang kena matahari nah seperti ini ya tingginya kurang lebih setengah tapi lebih sedikit sudah dapat sin dari tiga tancepan, seperti ini dari sampingnya Lalu saya akan pakai namanya suai ya. Suai ini uh, Dia nanti slanting begini, tiga perempat Daripada sisi sin di belakang Nah seperti ini Jadi dia kalau dari depan dia menjo, e, mengarah ke matahari ya, nah lalu e, saya akan tarik lagi yang namanya thai yaitu yang di depan, Seperti ini ya. dia juga ada kakinya seolah-olah ada kakinya yang namanya misujiwa. Nah, si swenya saya akan pakai dua. Karena kita mau mendapatkan tujuh tancapan ya, Kalau dari samping seperti ini Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi satu lagi menjadi tujuh Dia bisa dilangkai satu macam bahan itu Lima Lima tancapan Tujuh tancapan Paling banyak sembilan tancapan di sini karena sudah sesak, jadi saya hanya bikin tujuh kalau bunganya kecil-kecil bisa sampai sembilan lalu ini yang tainya lagi ya mengarahnya ke sini, jadi dia bertolak dengan siswe ya siswe ini mengarahnya ke daerah Yogyakarta si tayenya mengarahnya ke daerah inkata jadi kalau dilihat dari samping satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya dari samping dia seperti terbuka, seperti kipas tetapi kalau dari depan dia seolah-olah satu dilihat dari bawah satu, lalu ini hmm, bisa buang sedikit supaya dia tampak karena eh, agak ketutup daun di sini dia ya si bunganya ini semuanya harus kelihatan ya nah, dari depan itu semua cabang-cabangnya ini harus kelihatan dari depan dia seolah-olah satu garis cuman karena angle kadang-kadang suka ya miring sedikit, dia nggak kelihatan Ya, nah ini sudah kelihatan semua seperti ini ini namanya shoka isu ike dengan tujuh tancapan ya satu macam bahan, tujuh tancapan di sini memang ee, waktu kita merangkai itu airnya hanya sebatas tinggi kensan. Karena kalau terlalu penuh tumpah-tumpah. Nanti kalau udah selesai, ini akan diisi air sampai mendekati bibir wadahnya ya. Jadi dia lebih tahan. Ya. Nah, shoka ini itu aturan-aturannya bagus sekali. Dia ada aturan-aturan tancepnya, sinnya harus di mana. Suainya harus di tanya harus di tingginya juga ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak seperti jiuka, sama sekali berbeda seperti jiuka. Fasnya juga dia ada khusus yang dipakai untuk syokah. Syokah juga ada macam-macam variasinya, ya banyak macam-macam variasinya. Ya. Lalu syokah ini namanya syokah sofuta. Nanti kalau yang udah advance lagi ada yang namanya syokah simpur Ya, ikuti terus video saya Nanti kita lihat satu persatu Apa itu rangkaian di Ikebana Ikenobo Kalau suka dengan channel saya Silahkan di like, share, dan di subscribe Terima kasih